Hey yo yo yo yo yo yo, you? Yo, yo. Seperti biasa ya boy, kita bertemu kembali di game Getso Olympus lagi tentunya cuy. Karena kita setiap harinya akan membahas pola bocoran Getso Olympus lagi tentunya cuy. Dengan ditemani lahan tergacor terkece ternyaman terpercaya terfavorit pokoknya ya boy. Dimana lagi kalau bukan di Naga 138 ya cuy. Karena eh, karena di Naga 138 ini lu mau JP berapapun pasti dibayar, kontan gitu kan, cuy, dengan transaksi depo dan WD paling cepat tentunya, cuy. Dan di Naga 138 juga merupakan salah satu situs slot online tergacor yang memiliki tingkat kemenangan RTP lebih tinggi dari biasanya, ya boy. Pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID-nya bisa langsung tanpa ragu lagi, gaskin-gaskin dan gaskin, gaskin, ya cuy. Naga 138. Solusinya ya, boy. Kaskui. Oke okay boy, tanpa berlama-lama lagi ya cu Langsung saja kita key gamenya gitu kan boy Kita di sini hanya membawa modal super cacing ya cu Hanya bawa modal 6.000 perak saja ya cu Kali aja dikasih yang manis-manis Karena di sini kita tidak Tidak depo gitu kan cuy Kita hanya menggunakan bonus rollingan Kebetulan tadi pas gue buka akunya ada bonus rollingan ya cu. Gue iseng-iseng coba sambil record aja ini ya boy Kali aja dikasih yang manis-manis Apa gue bilang cuy? Yang manis-manis Kayak begini gitu cuy Dikasih di bed 1000 ya boy ah, Bisa lah gas Kasih yang manis-manis boy Lumayan gitu cuy Kalau lagi hoki mah Emang gak akan kemana ya boy <tuh> lah petirnya dulu eh ush Idih, petirnya umus uh, 2400 itu, Cuk Sayang sekali, cuman kali 2 ya, Boy Tapi tidak apa-apa, lumayan lah <tuh> Ayo tambahin lagi, Boy <tuh> Tambahin lagi yang manis-manis gitu, Cuk Mana? Ini kemana kaliannya, Cuk? Idih, biru pasti ya, Cuk Sambut kuniang yang cua bedak enggak mau ya Boy jam pasir idih tapi ih anjing kecil kemungkinan sih ya Boy jam pasirnya kurang dua soalnya cuh idih-idih biru apa aja ungu ih, kurang satu cu sangat sekali adalah kaliannya kumpulin dulu us anjing disampat lagi ini Boy aduh mari men mm, ini lah, aduh tapi kaliannya masih kecil-kecil ya cu in anjing terakhiran giliran terakhiran mau connect ya boi laus kaliannya kumpulin dulu gitu kan boi merah apa aja hijau ini sangat itu Oke sip ungu hijau kuning ini nggak mau cu cuma dikasih 21 ribeng ya boi Gitu tidak apa-apa awal yang baik cuh kali aja bisa dikasih naik ya Boy Aduh kita udah angka 34 ribing. ya cuh lumayan cuy. tadi hanya bawa modal 6000 perak lu bayangin cuy. <tuh> sangat sulit itu Boy bawa modal 6000 perak itu hoki-hoki hanya -hoki cuy. cepet banget tewasnya gitu kan Boy tapi gue tapi dengan mamang pola mamang itu mudah-mudahan dapat dipatahkan ya cu. Misteri tentang 6000 perak. Anjing, 6000 perak ngatuh ini Masih lagi dong boy. Masih lagi masih di bed yang sama ya cu. Lumayanlah. Ayo lagaskeun bisa profit ini mah boy. Hmm. gak ya koncu ayolah us please us. Idih, kurang satu merahnya. Hmm. Nih, parah, boy belum ada yang konek ini, bed seribu ini cu bayangin anjing. kalau beli itu 80 puluh, hmm. nggak ada petir sama sekali. asli boy ini cuma kali lima dong cu pecahnya juga enam ratus perak gitu kan, boy. lah, yang kayak gini lah gitu kan, boy. naikin dulu us Idi. oke lumayan cuy lumayan 1600 idih nggak mau lah tapi lumayan lah nah insist tidak nyaih enggak deh boy hmm. hmm. ya lah dulu boy di temaku please us hmm. Hmm. oke lah karena ini udah lebih dari cukup kayaknya boy udah ga mau ngasih lagi kayaknya lah terima kasih yang udah nonton jangan lupa like share dan komen juga ya boy see you next video bye bye You fuck